Cik, cik cik cik balik lagi bersama tong spinner ini kita akan review game get of Olympus ya slur kita pemotor 79.000 saja hari ini kita akan mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya slur kita juga akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Olympus hari ini ya slur ya langsung kasih aja biasa kita main di pet 1200 dulu kita coba 10 kali manual ya Oh yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8000 Bosku. situs slot tergacau dan solid Sanderu gitu Dunia Akhirat. Di sini WD berapapun pasti dibayar lunas Bosku dan cuma di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis. real 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sendiri pastinya. Yo langsung gasken aja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya slot. Uh, kalau yang bertanya, Bang, fungsi RTP itu apa ya? RTP itu rate untuk player, seluruh. Jadi kesempatan kalian buat jackpot jackpot manis itu lebih gede jika RTP-nya juga gede. Makanya selalu saya ingatkan sebelum bermain, selalu cek RTP game sebelum bermain dan cuma di RTP 8000 kalian bisa cek RTP game. berarti live 24 jam per menit per detik. Naik turun sesuai dengan red game yaitu sendiri pastinya. Yuk langsung gaskan aja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku. Back to the game ya seluruh kita dapat free spin ini semoga ada isi lah ya. Ayo ah, dong us kuning dulu boleh. Ihi ini sih biru sih. Ajiern nggak mau. Kuning, aduh. Ah, hijau jadi dulu hijau, hijau jadi, hijau jadiin kuning jadi sih. Hijau jadi kuning jadi gendang nunaangung cuk gedangnya nanggung itu, kasih Dong, satu nggak hmm, mau. Merah, aduh, nggak mau juga. Dodot, aduh, nggak ada yang konek. Cok, kaldu-kaldu belum mau konek. Hijau dulu, bagus, yuk. Kuning jadi, kuning jadi hmm, biru sih, enak kalau nusul nih. Aduh, nggak mau, cok, birunya kurang satu doang. Masih sisa tujuh kali lagi. Enam kali lagi, cok. Udah, kali, 100 konek di dalam bosku kali 100 connect di dalam anjing kali di di di di di di di di did, 1,3 bosku harus sisa salima kali lagi yuk yuk yuk kasih paham dong us kasih paham uh seduh enak kali cuy kali 100 connect di dalam anjir kaget kalau petir-petir dua kayak gitu tuh biasanya nggak connect cuy tapi ini tumben connect ya oke hoki banget tuh Ayo dong konekin lagi urus konek doang tipis-tipis aja nggak apa-apa us nah aduh biru nggak mau konek. Konekin dulu anjing lah gitu dong biru merah boleh biru dulu mm, merah nanggung cuk merah dua lagi anjir nggak mau auto sempa-sempa terus dibawah sedih sisa dua kali lagi anjir Airong, nah, us kasih dong lagi dong tambahan boleh tambahan boleh tambahan boleh hm? anjir nggak maukah? plus Aduh merah jadiin dong atau ungu turun ungu dulu turunnya, Aduh cincit dia dicawa cincit jadi oh, delapan 8.000 hijau dong Aduh 8.000 cowok auto sempa cowo WDWD guri nih 2 juta atau aduh duh duh duh modal oh, cuma ribu meledak-meledak jadi dua juta nih ,300, cu hoki kali coyo langsung gaskan saja Ke RTP 8.000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku inilah pentingnya kalian sebelum bermain tuh cek RTP game seluruh kalau kalian nggak cek RTP game tuh nggak tahu kalau ada momen-momen kayak gini kesempatan buat momen-momen kayak gini tuh lebih gede jika RTP gamenya gede dan cuma di RTP 8.000 kalian bisa cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik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 share like komennya biar saya lebih semangat lagi bikin pola-pola andalan pembantai Olympus pastinya ya seluruh ya yuk dibantu-dibantu dong share-share nya ke grup keluarga boleh ke Facebook boleh ke Fanspage, boleh Twitter boleh bebas share kemanapun ya pelur, yang penting aman ya bosku karena selalu saya ingatkan ya seluruh game ini hanya sebagai hiburan semata ya soh jika ingin bermain bermainlah dengan uang dingin bukan uang dapur biar otak kalian nggak ngebul pastinya intinya ya selur, ya, yuk langsung gaskan aja ke rtp8000 untuk link situsnya saya sematkan di pin komen pastinya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 rtp-slot gacor hari ini rtp-slot hari ini rtp-slot gacor Olimpus hari ini ya, kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini setiap harinya buat view-view setia pastinya ya selur. ya. ini ya terima kasih yang sudah mendukung saya sampai saat ini ya suruh kita sudah lama bermain Olympus dan kalian juga buat fear-fair lama pasti paham lah. karena ya saya lah rata-rata kontennya cuma Olympus saja seluruh karena ya udah paham putaran-putaran Olympusnya, udah paham juga enaknya main di jam berapa jadi ya tahu sendirilah lebih enak lebih mantap jadi ya lebih enak main di sini sih di Olympus daripada di game lain oh ya, saya cuma main Olympus ya karena cuma bisa Olympus paham alur Olympus maksudnya alurnya bukan alur jp nya tapi alur pecahannya jadi buat kalian semua kayaknya setelah Spin ini kita langsung kami metode diri saja ya seluruh karena kesempatan WD sudah terbuka luas ya seluruh selalu manfaatkan kesempatan WD sebaik mungkin ya seluruh karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya manfaatkan sebaik-baiknya ya seluruh ya intinya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga karena di rumah di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olimpus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor olimpus hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor lembus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor lembus hari ini ya seluruh ya saya otak spin pamit undur diri ya seluruh jangan lupa mainnya cuma di RTP 8000 satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game ya, slot bye bye selur salam jackpot